Petir menyilaukan merobek ruang seperti naga guntur kuno. Ditemani oleh kegilaan yang tak terlukiskan. Itu melintas di langit. Akhirnya, itu membanting ke arah hitam di bawah banyak tatapan kaget. Ledakan. Seluruh tempat itu tampak benar-benar sunyi saat tumbukan. Segera setelah itu, cahaya kilat yang luar biasa dan cahaya hitam menyapu secara liar dari sudut tabrakan. Itu seperti petir yang mewah. Kilat melintas seperti bintang jatuh yang menyebar di langit. Itu meletus ke segala arah sebelum menarik orbit yang tak terhitung jumlahnya di langit. Akhirnya, mendarat di pegunungan. Membawa suara gemuruh yang keras. Semua orang terkejut ketika mereka melihat tabrakan yang mengejutkan di langit. Pertarungan di tingkat itu telah jauh melampaui wilayah yang bisa dijangkau Lindong dan Chow Yu. Hanya sedikit riak remanen dari tabrakan itu sudah cukup untuk menghancurkan lima ahli stage Nirvana Yuan sampai tidak ada yang tersisa. Lan Ying dan yang lainnya di puncak gunung terpesona ketika mereka menatap kembang api kilat di langit. Kehancuran memenuhi pemandangan yang indah itu. Sungguh orang yang tidak normal. King Feng menarik napas dalam-dalam. Nada suaranya dipenuhi dengan kejutan. Dia benar-benar agak tidak bisa membayangkan bahwa serangan yang mengerikan datang dari Lindong. Yang kekuatannya hanya empat panggung Yuan Nirvana. Sangat mungkin bahwa tidak ada seorang pun dalam perang kekaisaran seratus ini yang dapat menerima serangan ini. Orang ini sebenarnya telah menyembunyikan begitu dalam. Lan Ying tersentuh saat dia perlahan mengangguk. Kemungkinan bahkan Kintian tidak akan berani menerima serangan ini oleh Lindung langsung. Dari ini, semua orang bisa mengatakan bahwa jika mereka berdua terlibat dalam pertarungan yang normal. Kemungkinan juara perang seratus kerajaan ini pasti Lindong. Para ahli jenius dari berbagai kerajaan di samping Lan Ying juga mengangguk. Bahkan orang-orang yang sombong ini tidak punya pilihan selain mengakui setelah menyaksikan serangan Lindong. Sementara semua orang mengadopsi ekspresi memuji. Kintian, yang didukung oleh lengan di samping, memiliki ekspresi yang sangat suram di bawah matanya yang lebih rendah. Tinjunya mengepal erat. Ada kecemburuan dan ketidakpuasan yang sangat pekat di matanya. Dengan bakatnya, dia telah dipandang oleh banyak orang sejak dia dilahirkan. Bahkan dalam Hundred Empire War ini, di mana banyak talenta telah berkumpul, dia juga berdiri di puncak dan mengabaikan semua pesaingnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia sebenarnya langsung dikalahkan oleh Cao Yu dari wilayah Swan Barat dengan satu serangan. Di sisi lain, Lindong, yang berasal dari kerajaan peringkat rendah, telah menjadi penyelamat mereka. Pada saat yang sama, ia juga menjadi orang yang paling mempesona dalam Perang Kekaisaran Seratus ini. Posisi ini semula miliknya, Kintian mengepalkan giginya dengan kekuatan besar. Matanya dipenuhi dengan ketidakpuasan dan kebencian. Bang, cahaya kilat mengamuk liar di langit. Akhirnya, itu dengan gila menyerang arai hitam besar itu. Arai gelap itu juga bergetar hebat di bawah serangan menakutkan dari cahaya petir. Gelombang demi gelombang cahaya hitam terus menyebar. Namun, sebelum itu bisa membentuk serangan. Itu tersebar oleh cahaya kilat liar dan kekerasan. Chow Yu memiliki ekspresi yang sangat suram saat dia melihat arai hitam yang bergetar kuat dari belakangnya. Dia jelas bisa merasakan tekanan mengerikan yang mengikis arai. Tekanan semacam itu menyebabkan bahkan dia merasa terkejut. Kakak Chao, arai tampaknya tidak dapat memblokir serangan orang itu. Chang Wei dan yang lainnya melihat arai gelap yang gemetar ketakutan. Tanpa disadari, ekspresi menggoda yang semula di wajah mereka benar-benar menghilang. Sebaliknya, jejak horor samar-samar muncul. Di mana Luo Tong dan yang lainnya, Chao Yu mengepalkan giginya. Terlepas dari betapa enggannya dia, dia tidak lagi berani bertindak arogan pada saat ini kakak Luo Tong dan yang lainnya telah diblokir. Sepertinya rencana kita bocor. Pakar super sekte itu dari wilayah Suan Timur telah mulai menyusup ke dunia ini. Seseorang di samping Chang Wei berbicara dengan wajah pucat. Para ahli dari wilayah Suan Timur telah tiba ya. Ekspresi Chao Yu sedikit berubah setelah mendengar ini. Mereka tidak membawa banyak orang untuk misi ini. Bagaimanapun, jika sejumlah besar dari mereka menyerbu ruang ini, itu pasti akan terdeteksi oleh sekte-sekte super dari wilayah Suan Timur. Meskipun sekte wilayah Suan Timur terus bertarung berulang kali di antara mereka sendiri, wilayah Suan Barat adalah musuh bersama mereka. Begitu sekte-sekte super ini menemukan bahwa mereka telah memasuki medan perang kuno ini, sekte-sekte super itu pasti akan mengirimkan para ahli. Pada saat itu, kelompok mereka pasti akan kalah jumlah. Ini semua berkat bocah sialan ini. Chang Wei mengertakkan gigi dan berkata, jika bukan karena kemunculan tiba-tiba orang ini, kemungkinan mereka sudah menyelesaikan formasi. Bagaimana lagi mereka akan berakhir dalam situasi menyedihkan seperti ini? Kakak Cao. Susunannya hampir hancur. Ekspresi Cao Yu gelap dan serius. Dia baru saja akan memikirkan beberapa tindakan balasan ketika sebuah suara yang tajam tiba-tiba dipancarkan dari samping. Itu mengejutkan Cao Yu sampai dengan cepat memutar kepalanya. Memang ada banyak garis retakan kecil yang muncul pada arai besar yang tergantung di langit. Ini adalah tanda bahwa arai akan runtuh. Bajingan itu, Cao Yu tanpa sadar mengutuk. Dia tidak berharap bahwa dengan enam kekuatan Yuan Nirvana Stage dan Heaven Ceiling Arai, dia masih tidak dapat memblokir serangan Lindong. Hati Cao Yu terasa sangat tertahan. Dia jelas tahu bahwa tidak mungkin bagi Lindung untuk mengalahkannya jika mereka bertarung secara langsung. Selain itu, dia hanya bisa menumpuk tiga percobaan ini sekaligus. Dengan kata lain, Lindung hanya memiliki satu peluang. Namun, satu-satunya kesempatan inilah yang membuatnya merasa tertahan tak tertandingi. Retak, namun, terlepas dari bagaimana ia merasa mati lemas atau marah. Garis-garis retak pada arah hitam tidak berkurang karena itu. Sebaliknya, mereka dengan cepat menjadi padat. Ada sedikit suara samar yang dipancarkan. Retak-retak-retak, suara retak menjadi semakin keras. Beberapa saat kemudian, arah hitam sudah langsung ditutupi oleh garis retak. Cepat, mundur. Mata Chow Yu segera menyusut saat melihat pemandangan ini. Dia sadar bahwa dia tidak dapat memblokir lagi. Yang bisa dia lakukan adalah mengepalkan giginya dengan tidak rela. Melambaikan tangannya dan mundur dengan cepat. Chang Wei dan yang lainnya di sampingnya juga ketakutan sampai ekspresi mereka berubah. Mereka sadar bahwa jika kilat liar dan ganas itu tumpah, mereka pasti akan mati. Mereka semua segera mundur dengan tergesa-gesa. Bang, ketika kelompok Chow Yu memilih untuk melarikan diri, barisan hitam besar akhirnya mencapai batasnya. Akhirnya, ia mengeluarkan, ledakan. Di bawah serangan dari kilat, dan benar-benar pecah. Dia benar-benar telah menghancurkan arai. Lindung telah menang. Semua orang di puncak gunung menyaksikan pemandangan ini. Sukacita liar muncul di wajah mereka segera. Mereka sadar bahwa kelompok Chow Yu yang telah kehilangan perlindungan arai pasti akan kehilangan taktik mereka yang paling kuat. Semua orang di puncak gunung menyaksikan pemandangan ini. Sukacita liar muncul di wajah mereka segera. Mereka sadar bahwa kelompok Chow Yu, yang telah kehilangan perlindungan Arai, pasti akan kehilangan taktik mereka yang paling kuat. Pertempuran antara Lindong dan Chow Yu juga akhirnya berakhir dengan mantan mendapatkan di atas angin. Bang, Arai hancur, cahaya kilat dahsyat menembus-menembusnya seperti naga petir. Setelah itu, itu berisi momentum liar dan kekerasan yang tak tertandingi saat ia keluar dengan gila-gilaan. Bajingan, ini belum berakhir. Cao Yu dan yang lainnya, yang telah mundur secara eksplosif, melihat kekerasan liar dari cahaya kilat. Segera, ekspresi mereka menjadi sangat buruk. Ayo serang bersama. Cao Yu meraung rendah. Chang Wei dan yang lainnya hanya bisa mengepalkan giginya setelah mendengar auman rendah Cao Yu. Dia bersiap untuk manuver daya yuan untuk menyerang dengan yang lain. Swoosh. Saat mereka hendak menyerang. Cahaya kilat yang liar dan keras yang tak tertandingi itu tiba-tiba bersiul melewati kepala mereka. Sebenarnya tidak menyerang mereka. Adegan ini menyebabkan Chow Yu dan yang lainnya terpana. Mereka segera menoleh. Dia ingin menyelamatkan para ahli dari sekte super. Cahaya kilat merobek ruang kosong seperti petir di depan mata ketakutan kelompok Chow Yu. Setelah itu, itu langsung menabrak segel hitam di langit yang jauh. Bagian dalam penjara segel saat ini menjebak pria tua dari Pat Sekte dan yang lainnya dari Sekte Super. Lindung jelas mengerti bahwa mengalahkan Chao Yu dan yang lainnya pada saat ini tidak akan menyelesaikan masalah. Dia harus membantu orang tua dari Sekte Pat dan sisanya untuk melarikan diri. Ini karena mereka hanya bisa menyelesaikan masalah setelah mereka melarikan diri. Jika tidak, hanya satu orang acak dari kelompok Zheng Zhong akan dapat berurusan dengan mereka semua. Yang termasuk generasi muda. Cao Yu. Apa yang kamu lakukan? Zenzong. Yang melakukan yang terbaik untuk menjebak pria tua itu dari sekte pat dan sisanya dari luar penjara anjing. Laut Hitam. Juga terkejut dengan serangan mendadak ini. Ekspresinya menjadi hijau saat dia berteriak eksplosif. Mereka saat ini memiliki kecocokan yang sama dengan orang tua dari pat sek dan yang lainnya. Gangguan eksternal kecil apapun akan menyebabkan semua upaya mereka sia-sia. Ekspresi Chao Yu pucat pasi. Wajahnya dipenuhi dengan kepahitan. Dia juga telah melakukan yang terbaik tetapi dia akhirnya dikalahkan oleh gerakan gila Lindong. Bang, cahaya kilat mengalir deras ke penjara anjing laut hitam. Segera, seluruh tempat bergetar. Setelah itu, Chao Yu melihat banyak garis retak mulai muncul di penjara segel itu. Ini sudah berakhir. Jantung Cao Yu langsung tenggelam ketika garis-garis retakan itu muncul. Dia sadar bahwa operasi wilayah Suan Barat mereka kemungkinan akan berakhir dengan kegagalan kali ini. Alasan utama kegagalan itu sebenarnya karena seorang anak kecil, yang hanya di empatiwan Nirvana Stage, bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to subscribe and like. See you guys.